kalian kita mau saksikan ini pak Lura mau panggil sapinya pulang jadi kalau dia panggil sapinya masuk kandang tidak perlu dia piusir nah sapinya sana jauh mana tuh sapinya eh hey, pulang. Hmm. pulang pulang pulang hmm. ayo pulang pulang hmm. tuh sapinya sudah mulai mendengar Pulang, ayo pulang hmm. Pulang, lari, cepat hmm. Lari <laughs> Ayo Iya, itu sapi sudah pulang. mulai pulang Eh, pulang makan ayo eh, Bergegas sapinya pulang Coba lihat teman-teman Dipanggil pulang ya Dia pulang Tidak perlu pergi diusir, dipanggil saja <laughs> ini yang panggil, pulang, ini yang ayo, panggil. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh, hey. kamu orang Sip. tidak percaya itu sapi dia datang kan? Dorang ayo pulang. Pulang hai. lari, lari, lari cepat, hey. lari. Ughama disuruh, cepat, disuruh dapat. lari, dorong lari. Lari, lari <laughs> cepat, eh, lari. Tidak <laughs> lama tidak dapat. Bisanya lari, lari, ada lari, sapi lari. dipanggil pulang. Pokoknya tidak cepat, hmm. tidak dapat. Suruh lagi lari, suruh lagi lari. Mm -hmm. <laughs> Diorang pulang ya. Betul-betul. Muhammad. -betul. Hmm. Kenapa ada sapi dipanggil pulang? Diorang pulang eh gua bondong-bondong pulang wah uh, cepat cepat dia tidak suka suaraku coba kita panggil coba ayo pulang cepat lari dari belakang sampai cepat lari eh lari cepat lari sana di sana lari lari, lari waduh, oh, <laughs> eh, hey, masuk kandang sendiri. Hmm, hanya disuruh masuk, suruh pulang, orang pulang. <laughs> Ternyata ini namanya memuliakan ternak.